Mengapa kita selalu berjalan hati? selalu sendiri dan terasa hati apakah kita tak lagi berat bagiku berat bagiku Apakah salahku Kau buatku begini Selalu sendiri Selalu sendiri Cinta yang kupinta Kau balas dengan dusta. Berat bagiku Melepaskan Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini Kabila terangan kita mengusik jiwa dan hati Kalau malam tidurku tak lima ku coba apa keparu jiwaku hilangiku terbang bersamamu episode cinta hitamku kini terulang kembali berulang kembali menguasai diriku ini Terbaik buatku Insan kerdil ini Oh Tuhan Tak kehilangan ini Munculkan dia Dia terakhir Buatku Melepaskan Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Apabila kenangan kita mengusik jiwa dan hati, Kalau malam tidurku tak lena mengenangkanmu. Ku coba Separuh jiwaku hilang ikut terbang bersamamu Episode cinta hitamku kini terulang kembali Berulang kembali menguasai diriku ini Oh Tuhan ku mau yang terbaik Terbaik buatku, insan kedua ini oh, Tuhan, mentahkan kehilangan ini Munculkan dia, dia terakhir buatku